apa hari, seindah dengan kita, anda tuh, aku hendak menengah tutorial tentang menginstal atau mengupgrade atau ngau sinyal TV di Jatun, wah itu mau Jatun nggak prabayar, nggak tahu, coba kita verifikasi lu, kita ngau jawaban-jawaban prabayar uli ini dia, he kalau jitu itu kan jatuh nampi sinyal ya, Pak Rih, lah Pak Jitu eh LNB harapan-harapan Hapan LNB Hapan LNB dan jitu masih tidak normal nampi identitas sinyal te. Berarti kita harus menggarak hmm, payung atau parabola. Oke, okay. next kita tengok parabola ya. Ite parabola, parabola teh tahapan iclnb. Awi jite versi ayungku, mon aku main instal parabola menggawu sinyalate. Tahapan iclnb di aku apa aja duwe, kita coba meriset jite hello menggawu sinyal. lanjut jitu awi jihindai setelan hindepas sampai belengani, itah menggarak parabola teh hello. Next time oke, okay. terlangsungi. Oke, okay. itah nguang berapa lama eh. Itu itah mutar nggak arah identitas sinyal lah. Ikan ini, TV milik TV milik eh. Identitas sinyal itu indah lagi empi. Kita harus si itah lah, itah memutar itu eh gitu ya itu hampir hari Tanita sinyal lah Indrayono, eh. masih kosong mereka nih. Eh itu ngerekam, masih normal, tapi tanita sinyalnya teh. Jadi, tangupan tu je lu. Jadi tidak tangupan akan lu kan. antum baca dulu ni Gitu, tapi aku menjadi tuh bali. Menu versi ayunku udah aku apa gitu, ya? E Empat b gitu, habis itu, nah, itu itu berpengaruh. Ya, nah, cuy. Langsung apa gitu, minta bel, Paulus, uang LNB itu. itu. kita meteng hello tuh Pak Rik saya oh, mendapat meteng ya karet gue gue pakai pakai naik bulu kinaik tau nggak masa nggak juga jadi kan supaya dia ya, enggak meteng ya, ingin nyegah oke okay. oke kembali namun intensitas sinyal te, jadi tetep berarti kita menggawa sinyal rendah. day Coba kita scan hello berapa hari. agak-agak bahali mpih wajib prosesnya tuh dia tau anu dia dino-npi singal batu-npi nah, kosong coba kita melacak program telkom telkom bb melihatnya pencarian kan multi kita, men, kita cari satelit telkom saja ya Dia dino kya api, mau bahang atau tidak? Tui, nak sinyal eh?